Trio Gu Mengki menatap Wang Ling, yang sedang berjalan ke arah mereka sebelum jejak kecemasan melintas di mata mereka. Bahkan, mereka bahkan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Pada saat ini, kepala yang terakhir diturunkan, sementara jari-jarinya dengan lembut bermain dengan winecupnya. Ekspresinya setenang sumur tua, tiga wanita, yang awalnya sedikit khawatir merasakan kecemasan di hati mereka dengan tenang menghilang setelah menyaksikan sikap tenang Lindong. Haha, Nona Mengki, aku tidak berharap untuk menabrakmu di sini lagi. Sepertinya kita ditakdirkan. Petik 2, suara langkah kaki berhenti di samping meja. Sementara tawa terdengar, Gu Mengki memandangi Winecuk, yang dia pegang di tangannya. Wajah tampan Huang Ling mengandung senyum hangat, tetapi ekspresinya tampak siap berubah dingin. Selanjutnya, seolah dia cepat-cepat mengingat sesuatu, dia mengepalkan gigi peraknya sementara wajahnya yang tampan dan tampan menunjukkan senyum yang agak kuat. Sepertinya aku memiliki kesalahpahaman dengan Nona Mengki di laut sebelumnya. Mohon terima permintaan maafku. Setelah Nona Mengki pergi, aku akan mengatur seseorang untuk mengembalikan kapal dagang. Mata Huang Ling yang agak panas menatap Gu Mengki. Sepertinya dia tidak memperhatikan orang lain. Dalam hal ini, terima kasih banyak. Gu Mengqi menjawab dengan lembut. Sama-sama, Huang Ling tersenyum. Dia segera bertanya. Apakah Nona Mengki saat ini tersedia? Aku punya beberapa teman yang ingin aku perkenalkan kepada kamu. Kapal dagang klan Gu mungkin membutuhkan bantuan mereka ketika berlayar di luar di masa depan dan tidak ada kekurangan untuk kamu. Petik 2. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Jawab Gu Mengqi dengan canggung. Dia jelas merasakan sakit kepala terhadap gangguan Huang Ling. Huang Ling tersenyum samar ketika mendengar ini. Dia bertanya, Nona Mengki setidaknya harus memberi aku wajah, kan? Kemarahan melintas di wajah Gu Mengki setelah dia mendengar hawa dingin yang sekali lagi melonjak ke kata-kata Huang Ling. Banyak ahli di dalam gedung melihat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Huang Ling tertarik pada wanita itu. Namun. Menilai dari tindakannya, sepertinya dia tidak tertarik padanya Tentu saja, tidak ada yang berkomentar tentang ini Sebagian besar dari mereka hanya mengadopsi mood pengamat biasa Yang hanya menonton pertunjukan Bagaimanapun, Huang Ling bukan individu biasa Sebagai gantinya, dia adalah orang yang kuat yang berada dalam peringkat 10 besar dalam daftar Ruki Meskipun dia sedikit mendominasi Mengingat kekuatan dan bakatnya, tidak ada yang bisa dikatakan siapapun. Bahkan, Huang Ling cukup terkenal bahkan di seluruh caotik dimensi. Gedebuk, pria muda yang duduk di sudut, yang punggungnya menghadap semua orang, meletakkan Winecup-nya dengan lembut sementara semua orang menonton pertunjukan. Suara jernih muncul saat Winecup mendarat di atas meja. Wajah harus diberikan, namun, kadang-kadang, Orang juga secara sukarela memilih untuk melemparkan wajah mereka. Petik dua, petik dua, sebuah suara acuh tak acuh dikeluarkan setelah Winecup mendarat di atas meja. Keributan di dalam gedung mereda. Banyak pasangan mata yang terkejut ketika mereka menatap bagian belakang sosok kurus itu. Jika orang ini tidak terampil, dia harus bodoh untuk mengucapkan kata-kata itu di depan Huang Ling. Kuang Kuan menyipitkan matanya menjadi sepasang busur berbahaya. Pada saat ini, matanya berisi kegembiraan saat dia melihat Lindong yang punggungnya menghadapnya. Dia dengan santai berkata, Nada bicaramu sedikit sombong. Kamu harus tahu siapa aku, kan? Lindong berbalik, tersenyum pada Huang Ling dan berkata, Orang ini telah melakukan kontak langsung dengan Wei Zhen saat dia masuk. Tidak mungkin yang terakhir tidak memberitahunya tentang identitas Lindong. Oleh karena itu, Kuang Ling harus menyadari bahwa Lindong adalah orang yang mendorong peringkatnya dari ke-9 dalam daftar pemula ke-10. Alasan mengapa Huang Ling berjalan sebagian karena Mengqi, Namun, alasan yang lebih dalam kemungkinan karena Lindong. Ah, yang ke-9 dalam daftar pemula. Lindong, aku memang sadar. Namun, nama itu tidak memiliki penghalang sekuat aku seperti yang kamu bayangkan. Kuang Ling mulai di Lindong. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengejek. Lindong, dia itu Lindong, individu kejam yang membunuh lima ahli tahap kematian mendalam di wilayah Lautan Langit. Petik 2, tidak heran dia berani berbicara seperti itu kepada Huang Ling. Hi, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dikabarkan bahwa Huang Ling sudah tidak senang bahwa Lindong telah mendorongnya turun pangkat. Petik 2, jika dia benar-benar Lindong kemungkinan bahkan Huang Ling akan merasa sulit untuk menghadapinya. Meskipun secara praktis tidak mungkin untuk menemukan ahli tahap kematian mendalam awal yang bisa cocok dengan 10 individu teratas dalam daftar pemula, Lindung mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantai 5 ahli tahap kematian mendalam awal. Ki. Ada banyak orang di peringkat 10 besar daftar pemula di gedung ini. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Huang Ling. Sulit untuk menyimpulkan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Petik 2. Petik 2. Keributan besar muncul di dalam gedung setelah kata-kata Huang Ling terdengar. Banyak pasang mata yang terkejut ketika mereka melihat Lindong. Kemungkinan nama ini tidak lagi asing bagi mereka setelah periode waktu ini. Trio Gu Mengki agak cemas karena mereka melihat ketegangan di antara keduanya. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong melambaikan tangannya ke arah trio. Dia segera berkata, "Ayo pergi. Aku tidak ingin bertarung." Petik dua. Semua orang di sekitar tanpa sadar terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Huang Ling angku. Namun, Lindong bertindak dengan cara yang bahkan lebih sombong. Namun, ketika mereka mengingat pembantaian tanpa ampun di Sky Lightning Sea si Region, hati mereka akhirnya sedikit mengencang. Pemuda yang tampaknya ramah ini berdiri di depan mereka. Jelas bukan budaya yang baik hati. Namun, di hadapan sikap Lindong, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti Huang Ling dapat menanggungnya? Beberapa orang yang memikirkan hal ini berbalik ke arah Huang Ling. Memang, mereka melihat bahwa wajah yang terakhir secara bertahap mengungkapkan senyum dingin. Aku benar-benar ingin mengetahui apakah orang yang bisa mendorongku turun di daftar peringkat, memiliki kemampuan untuk melakukannya atau hanya palsu. Semua orang mengangkat alis mereka. Sepertinya Huang Ling memang setelah lindong. Haha, <laughs> saudara Huang Ling, tampaknya kamu telah mengalami masalah. Tiba-tiba tawa terdengar sementara atmosfer perlahan-lahan menjadi semakin tegang. Kerumunan di belakang berpisah sebelum dua sosok berjalan dengan santai. Kedua orang ini memiliki penampilan biasa. Tetapi aura yang samar-samar dipancarkan dari mereka menyebabkan jantung seseorang berdebar. Beberapa individu yang berpengetahuan bahkan berseru keras. Chen King dari Sekte Roes dan Lilin dari Sekte Hiu Langit. Taktas, mereka adalah individu yang kuat di peringkat ketujuh dan ke-8 dalam daftar pemula. Sekte Laut Meluap, Sekte Hiu Langit dan Sekte Roes sangat dekat dan mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat. Testes, dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan Lindung akan merasa sangat tertekan. Petik dua. Mata Huang Ling menampakkan ekspresi sombong setelah melihat keduanya. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lemah, "Itu bukan masalah besar. Hanya saja, aku ingin bertukar pukulan dengan saudara Lindong yang baru-baru ini berada di depan aku di peringkat petik. Lindong, ya, aku sudah mendengar tentang dia. Sepertinya dia memang cukup terampil. Aku juga cukup ingin tahu tentang dia." Li Lin yang ditutupi kulit hiu. Melirik Lindong, matanya memiliki senyum yang agak aneh di mata mereka. Ini tidak ideal bagi seseorang yang bukan dari caotik dimensi untuk bertindak begitu sombong di sini. Chen King menyeringai, namun, senyumnya itu dipenuhi dengan pisau dingin seperti aura. Kata-kata yang mereka berdua jelas-jelas tidak memberi hormat pada Lindong. Selain itu, mereka juga tidak takut terhadap yang terakhir. Bagaimanapun, Keduanya memiliki latar belakang yang cukup kuat di caotik dimensi. Selain itu, mereka juga memiliki bakat luar biasa yang mengejutkan dan hampir tidak ada orang di caotik dimensi yang berani memprovokasi mereka. Sementara itu, mereka juga pernah mendengar tentang Lindong. Namun, mereka tidak takut dengan latar belakang daoseknya. Bagaimanapun, ini adalah Chaotic dimensi dan sekte super di wilayah Suan Timur tidak memiliki jangkauan yang panjang. Trio Mengki memandangi tiga individu dengan aura menakutkan sebelum ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Segera, mereka mengepalkan tangan mereka. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang di hadapan tiga orang dari sepuluh daftar pendatang baru. Selain itu, tiga faksi besar yang mendukung mereka bahkan lebih kuat daripada klan Bu. Kamu sebaiknya tidak secara acak ikut campur dalam masalah antara aku dan Nona Mengki. Orang lain mungkin takut padamu, Lindong. Tapi aku tidak. Kuangling merasa jauh lebih percaya diri dengan dua teman baiknya yang mendukungnya. Dia melirik Lindong dengan dingin di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Nona Mengki, tolong ikut aku. Kuangling melangkah maju setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ia tanpa sadar meraih pergelangan tangan Gu Mengki. Lagi pula. Dia tidak percaya bahwa Lindung akan berani melakukan apapun kepadanya ketika melawan tiga orang yang kejam dari sepuluh besar daftar pemula. Meskipun dia memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendeteksi binatang buas yang keras dan ganas seperti aura meletus saat tangannya mendarat di pergelangan tangan gumengki. Bang, sebuah telapak tangan diperpanjang dengan kecepatan seperti kilat seperti penjepit. Itu meraih ke lengan Huang Ling sebelum menghancurkannya ke atas meja. Seluruh meja langsung berubah menjadi debu. Kamu, Kuang Ling marah ketika dia berteriak keras. Setelah itu, dia melihat Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata gelap dan hitamnya, yang masih terlihat cukup damai, memiliki aura ganas dan dingin yang muncul darinya. Seorang bocah nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Suara yang agak padat perlahan muncul dari mulut Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum botol anggur naik ke udara. Setelah itu, ia disertai oleh angin yang mengejutkan saat itu dengan keras menabrak wajah Huang Ling di depan banyak pasangan mata yang terpana. Bang, guci anggur hancur sebelum anggur terciprat ke segala arah. Potongan-potongan jar memotong wajah Huang Ling, meninggalkan banyak bekas luka berdarah. Sementara itu, kekuatan yang kuat mengguncang Huang Ling sampai dia terhuyung-huyung selama puluhan langkah mundur dengan cara yang menyedihkan. Banyak ahli di gedung memandangi darah yang menutupi Huang Ling, yang wajahnya telah berubah bentuk, dan wajah-wajah suram dari Chen Qing dan Li Lin di sisinya. Mulut mereka terbelah, sepertinya insiden ini tidak akan berakhir dengan damai. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 998, berjuang. Dong Dong, fragment-fragment cangkir anggur jatuh ke tanah ketika suara yang jernih menyebar ke seluruh gedung. Menyebabkan hati orang banyak melompat. Beberapa pasang mata sedikit berkedut saat mereka melihat wajah berdarah Huang Ling. Setelah itu, mereka melirik lindung yang tampak tenang yang seolah-olah tidak melakukan apa-apa karena mereka semua diam-diam menelan ludah. Dia memang individu yang menakutkan yang telah membunuh lima ahli tahap kematian mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Ekspresi Huang Ling sedikit terdistorsi pada saat ini. Meskipun wajahnya berlumuran darah, dia tidak terluka serius. Namun, penampilannya membuatnya tampak sedikit sedih. Kamu bajingan. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mengingat identitas Huang Ling, dia tidak pernah menderita perlakuan seperti itu sebelumnya. Segera, ekspresi di matanya menjadi ganas ketika niat membunuh muncul dari dalam hatinya seperti air banjir. Bang. Kekuatan Yuan yang sangat agung tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya setelah suara seram Huang Ling terdengar. Find Ki bertahan di dalamnya, menyebabkannya menjadi sangat mematikan. Fakta bahwa Huang Ling ini mampu naik ke posisi ke-9 dalam daftar pemula adalah bukti keterampilannya. auranya sendiri jauh melampaui seorang ahli tahap awal kematian biasa-biasa. Mereka yang bisa masuk 10 besar dalam daftar pemula telah mengalahkan yang lain dari tahap kultivasi yang sama. Bahkan, Huang Ling juga telah membunuh para ahli tahap kematian mendalam sebelumnya. Jelas bahwa dia menderita karena sebelumnya dia tidak waspada. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindung sebenarnya cukup berani untuk menyerangnya bahkan dengan dua teman baiknya mendukungnya. Wow, mata Huang Ling gelap dan dingin ketika tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Mayastik Yuan Power berkumpul di tangannya dan benar-benar mengambil bentuk kepala harimau. Kepala harimau membuka mulutnya yang ganas dan berdarah. Giginya yang tajam terbentuk dari yuan power terkompresi tanpa batas. Dan fluktuasi yuan power tajam yang tidak biasa menyebar dari dalam mereka. Kekuatan gigi harimau, seruan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut huang Ying saat raungan harimau terdengar. Beberapa orang yang hadir merasakan aura mengerikan menerpa wajah mereka dan bahkan udaranya sendiri mengeluarkan ledakan sonik yang tajam. Jelas. Huang Ying sangat marah. Dia tidak repot-repot memeriksa Lindong. Sebaliknya, sepertinya dia ingin segera mengambil nyawa Lindong. Lindong, hati-hati, Triogu mengkiburu-buru memperingatkan ketika mereka melihat Huang Ying agresif maju ke depan. Kubu Huang Ying seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan Lindong. Matanya sangat dingin saat dia melemparkan tinju ke depan. Meja dan kursi di sekelilingnya semua berubah menjadi debu oleh kekuatan yang dihasilkan. The Tiger Tit dilemparkan dengan kejam, sama seperti hendak menyerang Lindong. Lampu hijau tiba-tiba mekar tepat. Aman naga yang jelas bergema. Setelah itu, kepalan lampu hijau bergegas ke depan dan membanting keras Panggigi Tiger. Bang. Suara rendah dan dalam menyebar di dalam gedung dengan cara memekakkan telinga sementara riak yang terlihat dengan mata langsung juga dengan cepat membentangkan. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah menyaksikan pemandangan ini. Kemungkinan mereka takut terseret ke masalah ini. Dua kekuatan tin juga nas dikunci dalam kebuntuan. Ekspresi Huang Ling tiba-tiba berubah setelah beberapa napas. Hanya untuk menemukan bahwa Tiger Tit Pangnya benar-benar dikalahkan pada tingkat yang mengejutkan. Saat kekuatan tersebar, tangan menembus pertahanannya dengan cara seperti hantu dan mendarat di dadanya dengan kecepatan kilat. Ledakan. Suara daging yang rendah dan dalam mengenai daging menyebar. Segera setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa tubuh Huang Ling benar-benar hancur. Setelah itu, dia mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya tergelincir di tanah dan meninggalkan bekas lusinan meter sebelum ia berhenti. Semua orang memandang Huang Ling yang sekali lagi didorong mundur karena kekalahan murid mereka. Selama pertukaran sebelumnya, bisa dikatakan bahwa Huang Ling tertangkap basah. Namun, dia tidak lagi punya alasan saat ini. Ada alasan mengapa Lindong menggantikan Huang Ling dan mengambil tempat ke-9. Sangat mungkin bahwa insiden yang terjadi di Sky Lightning si Rejen itu benar. Seperti yang aku katakan, jangan memprovokasi aku. Lindong perlahan berdiri setelah memaksa Huang Ling kembali dengan pukulan. Aura sedingin es naik di mata hitam pekatnya sementara cahaya hijau yang gemilang melonjak di sekujur tubuhnya. Sikap agresif Huang Ling jelas telah membangkitkan niat membunuh Lindong. Lindong, kamu berani sendirian di tempat ini. Ekspresi Chen Qing dan Lilin berubah ketika mereka melihat bahwa Huang Ling benar-benar telah dipaksa kembali oleh Lindong dalam pertukaran. Mereka segera melangkah maju dengan ekspresi suram dan berdiri di jalan Lindong. Lindong menatap dua individu yang tidak ramah ini. Dia terus berjalan maju, langsung menuju ke arah mereka berdua. Kamu mencari mati, kemarahan naik di mata duo Chen King ketika mereka melihat tindakan Lindong. Saat mereka melangkah maju bersama, Yuan Power yang megah menekan ke ruang sekitarnya sampai meledak. Keduanya melemparkan telapak tangan ke depan yang langsung menuju ke Lindong. Swoosh! Lampu hijau menyala di tubuh Lindong saat dia menembak ke arah mereka dalam garis lurus. Dia membiarkan angin telapak tangan yang tajam duo mendarat di tubuhnya di tengah serangkaian seruan. Cah! Namun, suara rendah dan dalam dari daging yang mengenai daging tidak muncul ketika angin telapak tangan mendarat di tubuh Lindong. Sebaliknya, serangan telapak tangan duo Chen Qing langsung menembus tubuh Lindong. After Ima Ekspresi duo Chen King berubah drastis setelah mereka melihat serangan telapak tangan mereka melewati Lindong. Mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Lindung sudah muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Kecepatan yang luar biasa, tidak ada kekurangan individu yang taat di dalam gedung. Karenanya, banyak dari ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi kuburan. Kecepatan Lindung jelas meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Sebenarnya. Dia sangat cepat sehingga bahkan Duo Chen King tidak dapat mendeteksi dia. Aku takut kekuatan sesama ini harus lebih tinggi dari posisi ke kesembilan. Beberapa orang diam-diam terkejut dari situasi saat ini. Kekuatan yang dimiliki Lindung jelas telah melampaui rankingnya. Paling tidak, bahkan individu peringkat keenam yang berada di atas Chen King pasti tidak dapat dengan mudah melewati mereka berdua. Sangat menarik, satu lantai di atas. Seorang pria berpakaian biru bersandar pada pilar dan mengamati pertarungan di bawah dengan penuh minat. Tangan pria ini berkilau putih dan ada simbol bercahaya aneh di pergelangan tangannya. Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, itu sepertinya segel manis manifestasi segudang putih. Dia cukup kuat. Selain itu, ia juga mahir dalam energi mental. Petik 2 Di samping pria berpakaian biru itu ada seorang pria berpakaian abu-abu. Dia tampak biasa. Tetapi matanya sangat cerah. Seseorang akan linglung dan pusing jika terlalu lama menatap mereka. Bahkan jika trio Chen King bergabung, tidak mungkin mereka memiliki keuntungan dalam pertarungan melawan Lindong. Mereka telah bertemu yang sulit kali ini. Pria berpakaian biru itu tertawa. Pria berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut gedung. Namun, orang itu kemungkinan besar akan campur tangan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Huang Ling dan dia tidak akan membiarkan Lindung membunuh mereka. Petik 2. juga Orang itu sepertinya menginginkan kedudukanmu kan. Kemungkinan dia akan menantang kamu hari ini. Petik 2. Pria berpakaian biru itu dengan santai mengangguk. Orang itu akan melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam yang maju. Oh. Pria berpakaian abu-abu mengangkat alisnya saat kejutan melintas di matanya. Sementara keduanya mengobrol. Lindong muncul di samping Huang Ling yang tampak sedih. Dia menjentikkan jarinya saat angin spiral yang tajam melesat ke arah dahi Huang Ling dengan kecepatan kilat. Telapak tangan Huang Ling membanting ke tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke belakang. Beberapa serangan telapak tangan dilepaskan saat ia mencoba memblokir serangan yang masuk. Swoosh! Tubuh Huang Ling telah menembak seratus kaki ke belakang ketika murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Matanya memindai area dan dia tertegun saat menyadari bahwa Lindung secara misterius muncul di belakangnya. Mata Lindung acuh tak acuh saat tangannya membentuk bentuk pisau. Lampu hijau melonjak saat dia memangkas udara dan tanpa ampun memotong Huang Ling. Sikap tangguh itu tidak memungkinkan Huang Ling menghindar. Pisau palem Lindung hendak memotong tubuh Huang Ling ketika matanya tiba-tiba mengeras. Kekuatan yang sangat mengejutkan menembak ke arah titik fatal di punggungnya dengan kecepatan kilat. Langkah kaki Lindong berhenti. Segera, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Lampu hijau menyala dan pukulannya membubarkan kekuatan sementara tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut bangunan di mana sesosok memegang botol anggur duduk di pagar. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat melihat Lindong. Pandangan sekeliling berbalik ke arah sosok yang memegang tabung anggur pada saat ini.